Hai hai hai, welcome back to my channel I pen slot guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Buat kalian semua ya, dimanapun anda berada ya Oke, di malam hari ini nih, menjelang pagi nih ya Gua coba memberanikan diri untuk nyocol tentunya nyocol di rupiah 138 bo yang aman dan terpercaya nih guys, ini langsung dikasih gratisan loh cok, belum apa apa langsung dikasih gratisan nih, Gue baru mau kasih tahu kalian gua nyocol di mana, tentunya gua nyocol di rupiah satu tiga ya guys ya, bo yang aman dan terpercaya dan juga bo yang bukan kaleng-kaleng nih guys ya, dengan bermodalkan seratus ribu rupiah gua mudah-mudahan kali ini uh, konten gua bisa meledak menjadi ya minimal-minimalnya 1 jutaan lah ya langsung gua WD ya guys ya. Oke, okay, buat kalian semua thank you thank you yang udah sering mampir dan sering nongkrong di channel gua FN slot Jangan lupa selalu dukung terus uh, channel gua FN slot dengan cara klik like, comment, share dan subscribe-nya guys ya. Karena semua itu gratis tanpa dipungut biaya apapun nih guys ya. Dan juga itu untuk mendukung gue, uh, bikin semangat lagi untuk bikin konten-konten gue berikut-berikutnya nih guys ya Oke okay, buat kalian semua langsung aja Kalo berbondalkan 100.000 gue berani nyocol di Zeus uh, nih tadi karena gue cek RTP nya nih lumayan bagus ya guys ya 91% ya Gue berharap sih ini sesuai ya Rp138 dengan RTP nya saat ini nih Nah, semoga aja modal 100.000 gue ini dijadikan JpjP -JP lagi seperti video konten gua sebelum-sebelumnya guys ya Oke langsung aja yuk dikasih lagi perkaliannya nih Us Der, tembak dulu yuk jam hijaunya connect kasih lagi hijau nice kasih lagi Oke tembak dululah us kasih dululah us tolong us umumnya dikasih der hm, mantap cawannya juga pecah kasih lagi Hijaunya nggak mau, kuningnya nggak mau, nggak apa-apa, tapi lumayan. Gua dikasih sensasional, kita guys, mantap, 489.000 ya guys ya. Gua dikasih lagi nih, lumayan ini. Ini gratisan loh guys ya. Gua nggak nyangka ya, baru aja tadi gua mau sapa-sapa lu di depan. Tapi tiba-tiba udah langsung dikasih gratisan nih. Ya. Apakah pertanda ini si RTP-nya kakek Zeus kali ini di rupiah 138 sesuai dengan RTP yang gua harapkan ya guys ya. Semoga aja kali ini video konten gue bisa JP, jp seperti video konten gue sebelum-sebelumnya guys Oke langsung aja nih guys Udah 591 saldo gue saat ini guys ya Ya minimalnya 1 juta langsung gue WD aja nih guys Kayaknya gue masih cari petir merah Ataupun gue cari gratisan lagi ya Dengan cara gue kocok-kocok seperti biasa seperti di konten gue sebelum-sebelumnya nih Kali ini gua 30 Turbo SS, DC-nya off Gua coba pantau lagi nih masih ada 16 free spin lagi Semoga aja masih mau turun kali merah ataupun pre-spinnya lagi nih guys ya Karena di sini kita cari yang gratisan aja guys ya Karena yang gratis itu enak guys <laughs> Gak usah perlu buy Dapat skater gratis dari si kakek Zeus Udah gitu ada isinya lagi Idi nikmat mana lagi yang kau dustakan guys Gila ayo kasih us petir merahnya us please 8.000 itu us der hmm crownnya 32.000 us tolong anjir gak dikasih cok 32.000 ternyata ya sama si kakek si usia. tapi tapi gapapa lah semoga aja masih mau keluar petir merahnya ataupun prispin lagi nih lanjut saldo gua gua coba 597 ya saldo gua gua coba Tadi kan di Turbo SS gue coba lagi Turbo SS lagi deh ya 30 lagi Desainya gue offin lagi nih Semoga aja gue mancing petir merah masih mau keluar Ataupun pre-spinnya mau keluar lagi nih guys ya Karena gue berharap dari modal 100 ribu ini ga usah jauh-jauh lah Minimal 1 juta itu udah harus gue WD ya Kalau nggak di WD waduh Bisa gue lagi guys ya Semoga aja dikasih eh, kali ini di konten gue dikasih JP-JP lagi guys ya Yuk, Lanjut Oke, okay, gue sembari nyebat ya guys ya Jangan lupa buat kalian semua uh, yang sering nongkrong di channel gue, Evan Slot Tolong dibantu, like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys ya Kalau bisa nih, share-nya ke seluruh dunia ataupun seluruh pelosok negeri Biar channel gue lebih maju lagi Dan tambah berkembang lagi Dan lebih terkenal lagi guys ya Nah, itu membuat gue semangat banget untuk bikin konten-konten gue berikut-berikutnya guys Gitu. Jadi selalu dukung terus channel gua Evanslot dengan cara klik like comment share dan subscribe nya guys ya buat yang udah kasih like comment share dan subscribe nya terima kasih banyak kalian semua orang baik ya guys ya lanjut gua sembari nyempat nih guys gua naikin bet-nya deh 480 jadi 40, eh, 4800 di 30 turbo spin. SS DC nya off ya gue coba nih gue naikin bed nih. semoga aja di kali, naik, eh, kali ini naik bednya nya masih dikasih lagi nih gratisannya nih. yuk atau petir merahnya dah apa-apa ya penting connect ya petir merahnya atau gratisannya nih free nya nih gue coba buy deh ya gue coba buy ya gue coba buy nih Kalau emang di buy gak ngasih gue cabut Kalau masih berarti gue cabut juga nih <laughs> Jadi gue harus akhiri live gue ya eh konten gue kali ini ya kalau emang dikasih. Hmm, cakep. Bau baunya sih ini kayaknya gue dikasih live ini udah perkalian empat nih guys. Hmm, sepinan masih banyak. Dam, sambungin us. Yang penting disambungin us. Ber, ayolah us, please. Di jauhnya. Oke okay, nice. Aduh masih lumayan ya, kaliannya. Ya. Lagi Der Hmm, cakep. Kasih lagi dong. Umumnya nice kuningnya. Oke, okay, biru diamond kuning. Oke, okay. nice cincin. Aduh, cincinnya gak mau kurang satu, guys. Ternyata masih dikasih 147 lumayan lah ya. Lumayan lah ya. 147 saldo gue ada 224. Gue bayar tadi 480 ya, guys ya. Kalau emang nggak ngasih ya udah, kalau ngasih berarti emang rezeki gue kali ini. Masih mantap biru diamond. Oke, okay, kasih. Nice. Oke, okay, cawannya cok Kasih lagi Nice, sudah kali 16 Gua dikasih lagi Nice lagi, saldo gua Udah lumayan Kayaknya gua harus WD nih Udah, udah lumayanan lebih nih Dikasih lagi cawannya tuh ya kan Kasih lagi yuk, biru diamond Tambah lagi hijaunya, yuk hmm Kayaknya gua WD aja nih guys Udah mantep banget hasilnya ini guys Gila, 260 guys ya 260 ditambah lagi tadi udah 600 cok udah kayaknya gue WD aja nih guys thank you thank you buat kalian semua yang udah sering nongkrong di channel gue appen slot selalu dukung terus channel gue dengan cara klik like, comment share, dan subscribe nya ketemu lagi next di video konten gue berikutnya guys ya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dalam permainan game gue yang kurang berkenan ayo kata wabillahi toh vallidahya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, wabarakatuh, wabarakatuh. Ketemu lagi next di video content gue berikutnya Thank you thank you semua guys Bye bye semua thank you